Hello everyone. Di video ini aku mau kasih tahu face care yang aku gunakan saat ini. Aku adalah seorang acne fighter dimana kulit wajahku itu cenderung berminyak, sensitif, dan mudah berjerawat. Akhir-akhir ini aku mengalami breakout yang cukup parah di pipi sebelah kiri dan beberapa jerawat di area lain. Itu membuatku benar-benar stres. Malu, ditambah aku belum pernah mengalami breakout separa ini. Akhirnya, aku mencoba produk acne face care dari Scarlett Whitening. Selain serum, Scarlett mengeluarkan produk baru, yaitu krim wajah. Krim wajah ini terdiri dari dua series atau varian, yaitu acne series dan brightly series. Untuk membedakannya, Scarlett menggunakan dua warna, yaitu warna pink untuk brightly series dan warna ungu untuk acne series. Krim series ini... Masih satu rangkaian dengan serum Scarlet. Rangkaian acne face care Scarlet terdiri dari Brightening Facial Wash, Acne Serum, Acne Cream Day, dan Acne Cream Night. Krim Day berguna untuk mencegah jerawat, melembabkan, dan menghidrasi kulit. Membantu kulit tampak lebih cerah dan sehat, antioksidan, dan melindungi sel kulit dari radikal bebas. Akne serum berguna untuk menyembuhkan jerawat meradang, jerawat batu, kulit kemerahan, dan iritasi. Meregenerasi dan menjaga kulit yang sensitif, menenangkan, dan menghaluskan kulit, serta mengontrol kadar minyak berlebih di kulit. Brightening Facial Wash berguna untuk meningkatkan kelembapan, elastisitas, memberikan perlindungan dari radikal bebas, mencerahkan, meredakan peradangan, menenangkan, menyegarkan, dan menghaluskan kulit wajah. Agne cream naik berguna untuk melawan bakteri penyebab jerawat, membantu kulit tampak lebih cerah dan sehat, melembabkan dan menghidrasi kulit, mengencangkan pori-pori, antioksidan, dan melindungi sel kulit dari radikal bebas. Facial wash ini seperti gel, harum, melembut, menenangkan, dan butiran scrubnya halus. Serum ini ringan, tidak lengket, tidak berminyak, dan cepat meresap. Krim ini ringan, tidak lengket tidak berminyak dan cepat meresap krim ini ringan tidak lengket Tidak berminyak Cepat meresap Dan lebih kental dari krim D-nya. Cara memakai Brightening Facial Wash Tuangkan secukupnya Di tangan Lalu, usapkan pada wajah, lalu bilas dengan air. Cara memakai acne serum: teteskan 2-3 tetes serum. Usap dan pijat secara perlahan sampai merata pada wajah, kemudian diamkan beberapa saat agar serum meresap ke kulit karena ini pagi hari. Jadi aku akan pakai yang acne cream daynya. Acne cream ini bisa dipakai setelah kita mencuci muka dan muka kita sudah dikeringkan atau setelah pemakaian dari acne serum ini. Aku akan tunjukin gimana caranya pakai acne cream day ini Ambil cream day secukupnya Lalu oleskan pada wajah secara merata setelah aku memakai produk ini selama dua minggu jerawat yang ada di wajahku ini menjadi kering dan mulai memudar jerawat yang gak ada matanya itu menjadi ada matanya jerawat baru tuh gak muncul lagi jadi ini tuh hanya bekas jerawatnya aja udah tinggal mulai proses pemudarannya Udah gak ada jerawat aktif lagi. Aku akan selalu pakai acne face care ini karena cocok di wajahku yang sensitif ini, dan jerawatku jauh lebih baik dari sebelumnya. Untuk link pembelian, aku taruh di deskripsi.